ada pati set diri nabi dak tapi dia pati setnya ya itunya ajaran al-quran ni Allah royak fa la yukaththibunak sesungguhnya mereka itu tak nafi ataupun bukan dia tak boleh terima menghe Muhammad tapi dia tak boleh terimanya ajaran hak mu dak sapar hak mu dak royak tu Suporia, orang-orang ada berdeki kat orang sesakan ga yang lagu tu. Ya ya muk ke ya mci di di tubuh orang tu. Tapi benar hak orang tu duk mengaja tu. Duk royak royak eh aku beci sungguhlah. Diri dia tu bejuku. Baik. Tapi benar aja duk mengaja tu, tak boleh terimo.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 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرٌ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 وَمَنْ أَضَلُّ هَوَاهُ بِغَيْرِهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Ayat 47-50 Surah Al-Qasas Alhamdulillah Hubungi dengan ayat-ayat ni ya sakuk dengan ayat sebelum pada ni Cuba kita tengok makna dia dah, sekadar makna ayat yang ke-40 ni yang saya baca kemarin. Iaitu Allah Ta'ala rakyat kepada Nabi katanya ketika peristiwa yang berlaku di zaman Nabi Musa menerima Taurat, Nabi tak duduk dah lehetkan. Tapi Allah Ta'ala beri wahyu kepada Nabi boleh tahu satu persatu benda yang berlaku. Lepas tu, Nabi terima Kro'el sebagai petunjuk kepada manusia. Boleh manusia dapat mengetahui apa dia hakikat yang sebenar. Ia panggil selok belok. Kotecing yang berlaku. Hak mano, hak betul, hak mano, hak salah. Cuba kita tengok makna ayat yang ke-40 ni. Dan engkau juga tidak berada dekat gunung Tursina. Tetap kalau kami menyeru Nabi Musa dan memberi wahyu kepadanya dahulu. Tetapi diturunkan rahmat iaitunya Al-Quran. Allah Ta'ala ajak namorkan Quran ini sebagai rahmat. Nah, dari Tuhanmu, menerangkan kesoh itu supaya engkau memberi amaran kepada kaummu. Maknanya kepada orang-orang Arab pada waktu itu. Yang ingkar dan tak seterimu ajarin Nabi, kelah pala, kelah peluk. Terutamanya orang-orang yang Nabi. Sehabis-habis dia menetai. Dia tak setimo ajaran nabi. Dia tak ada duk partisip tua nabi tu. Tak ada partisip diri nabi dah. Tapi dia partisipnya iaitu ajaran Al-Quran. Ni Allah royak, "Fa innahum la yukaththibun." Susumuhnyo mereka itu tak nafi ataupun bukan dia ya tak leh terima menghe Muhammad tapi dia tak boleh terimanya ajari hakmu duk sapar hakmu duk royak tu supaya dengan orang-orang ada bedeki kok orang sesakan yang lagu tu dia dia buka dia beci di di tubuh orang tu tapi benar hak orang tu duk mengajar tu duk royak royak eh aku beci sungguhlah diri dia tu bejuk baik tapi benar-benar yang ada yang mengajar itu, tak boleh terima. Haa, itu begitu. Tu di zaman Nabi pun lagu betul lah. Allah rakyat di dalam Qur'an. katanya, puak-puak kafir Quresh utama sekali. Yang jadi ketua pemimpin, dia rap medai dengan ajaran Qur'an. Bila baca Qur'an, dia katuk. Katuk telinga ni. Ambil nyumat. Ambil tangan ni bubuh. Itu rakyat. Supaya di telinga mereka ni ada penyumat. Katuk dia tak sedengar quran -e. kalau dengar quran -e pun dia pakai royak kepada sama-sama apa -sama dia wal <tuh> ghafi hendaklah kamu lagar maknanya mu tak seduk senchai orang baca quran -e apa mu tak seduk senchai tak sebut perut tengok siapa-siapa tu dia tak setrimo ajaran quran -e yang Allah wahyu kepada nabi nah kepada kaummu yang telah lama tidak didatangi sebarang rasul pemberi amaran sebelummu supaya kita tahu dah aja Nabi Musa nak boleh sapah kau Nabi Muhammad ni oh dak tahu berapa ribu tahun cuang Allah ah eh, sebenarnya cuang Nabi Mu, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad pun 570 tahun tak ada rasul cuang tu cuang-cuang tu cuba kita gambar katanya tak ada tak ada orang dak dak dakwah agama 570 tahun apa tak sesak lagi Manusia ni, ya perlu kepada orang yang duduk terang semua. Kita orang Islam ni tak? Kalau misal katanya kita buat saja ni, buat tak ngaji. Semayah, semayah tapi tak ngaji. Duduk semata-mata duduk, semayah hari-hari. Tapi ilmu tak ada bertambah. Benda-benda baru pun tak ada. Tak ada mari deo semata-mata duduk keje makan hariya semaya semaya pun semaya gitu-gitu mengaji -gitu, bodak ha semaya apatah lagi cara hidup sebab tu kita ni kena wujud jadi mengaji sokmo dengar sokmo benda-benda baru dan sebagainya walaupun benda lama hak kita biasa ngaji dah pun bila kita dengar sekali lagi dia boleh boleh bangun semula perangaiak semula apa tah lagi Kalau sekiranya Orang-orang yang katanya Aku masih Islam dah Tapi 10 tahun tak bisa mengaji Bisa mucak 2 kelima syahadah dulu tu 10 tahun Lepas tu dia mengaku katanya Islam lagi dek Mengaku, mengaku, mengaku Amat ibadat pun takde, dek, Apa, tak ada-duk sungguh tah lagi Ha Ilmu, ugama ni Dia kena Kena menjadi Boleh semua hatulah berhajat kepada tazkir peringatan orang apabila dicuik sokmo di, di di apa diberi sokmo ajaran agama walaupun 10 minit 15 eh, apa ni 5 minit sari dia akan boleh boleh apa boleh bateri baru kepada dia boleh cap hati dia otak dia dan sebagainya kalau tak ada Dah lagu tulah ya. alam lah kita rasa tak jamin orang ni. Nak pergi jadi molek. Kalau sekiranya tidak ada penerengih, ajarah, peringatan. Allah. Nah, inilah. Perlu, sangat-sangat perlu dalam hidup kita ni. Pembaharuan dia panggil. Benar-benar yang baru update. Untuk kita jadi, kita ni maju sama dengan Islam. Nah, jangan duduk, -duduk pasai minta maaf ni rasa berih-berih gorak-gorak duduk rasain turun labuk lamu tak tahu katanya kenu ke tak penuh duduk berasa katanya kenu tapi hak sebenarnya tak kenu banding isi porinya oghe mandi dalam seluk mandi dalam seluk patu gibilah dengan air seluk juga nak cuci ke dia tak cuci ni walaupun ngambil sabun molat sekali pun stokor tu 10000 ribu saratan ni gi sabung nak cuci tubuh tapi gibillah bilah dengan air cmai air seluk air ca juga dia tak cuci sebab tu kita ni kena kena basuh dengan air cuci serta dengan sabung kita sabung tubuh kita pun kena sabung molek. tu banding katanya hidup kita perlu kepada ajaran-ajaran agama tiat-tiat akhir walaupun ha dunia kita senandunya cari Kemajui dunia, berita dunia, Gapa dunia, dok buat gata gani, gotu gani. Tapi jangan lupa, Ha, ugamu, kita kena jadi, Kena jadi, ada yang ngaji. Bukan tak dengar langsung, Ha, ugamu, hak ni tak boleh. Mung kepada dunia semata-mata, Kita tinggal ugamu ni, Memang salah. Sebab itulah, Nabi, Dia mengajak ugamu kepada orang di zaman dia, sok sok siapa ke dekat-dekat nak mati dia dak ngajar lagi dia dak royak lagi habis dah ajaran nabi yang dia ngajar barulah Allah Taala ambil nyawa dia alhamdulillah nak apa lagi semoga mereka berulih pengajaran serta insaf mematuhinya noknyo la'annahum yatadzakkarun dua kali ni Tuhan La sebut la'annahum yatadzakkarun Ayat 43 so Ayat 46 so Mudah-mudahan mereka itu Mendapat pengajaran ataupun Beringat Jaga ya, kapa-kapa kita tahu dah, kita reti dah Bui peringat dah, tak apa dah Cih, ah, ingat lalu ah, ya, ya, ya, ya, ya Utama sekali, orang-orang alim Orang-orang yang ada ilmu dah Orang-orang tahu dah Kadang-kadang terlupa juga Bukan semua orang-orang alim Jaduk beringat sok muda Kadang-kadang perlu kepada Orang yang mari cah sikit Cik Orang yang reti dah tak kena, tak kena hurai banyak Saya nak banding mudah-mudah Misal katanya Percuma orang lain belakang Duduk dalam hong percuma orang reti belakang Orang yang rada tinggi belakang Orang yang kecik tu tak mesti kena hurai banyak Sebab apa? Sama-sama reti belakang. Tapi orang yang masuk duduk dari orang cuma orang yang bertengah ataupun orang yang lang. Orang yang kena kecek, kena hurai atibai so, so, so, so. Sebab apa tu? Sebab orang dengar, orang deper dia tu, orang tak tahu, orang tak reti. Dia kena hurai banyak. Oh. Rai leik. Tapi dia sama-sama reti belakang dah. Tak payah. Kita nak pergi hurai buat riwa gapo lagi beno beno sama-sama reti belaka dah ha dah perlu kepada peringatan tulah yang Allah Taala qayat katanya fa wa zakir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin memberikallah peringatan hai nabi jangan tak ter. sebab apa? program tak tenter nan jom benrnyo ke bagi benda puut ti saddha Sebab benar-benar pasal ni Kadang-kadang tak perlu kepada hurai banyak Atibai banyak Tapi perlu kepada Beri peringat te. Alhamdulillah Kita nak ni Nak beringat Dalam hidup kita Sebab hidup kita kadang-kadang lalai Orang yang ada ilmu Dah pun kadang-kadang lalai Apa tanah lagi orang tak ada ilmu Orang yang tak Pasal Lama-lama Sekali tepuh Nga ajaria ugamu Ini perlu kepada Upgrade Dengan update Ingat boleh itu. Upgrade. Grade dia. Tu. Artinya, Radhaq dia. Kena akak tinggi. patu We dare dengan semasa. Update. Artinya, We dare dengan semasa. Upgrade. Hidup dia tu jadi tingginya kunap hak. Orang Islam tak ada jahil. Ini kena ingat boleh. Orang Islam tak ada jahil. Semua orang Islam, Orang mengikut kodah dia. Tapi, Dia nak dalai setara mana, Nak akak diri dia setara mana, Nak wujudi dia dengan semasa dan keadaan dia waktu duduk di diri dia sendiri orang-orang ceramah orang yang mengajar orang yang apa cokeh bercakap semua orang kalau boleh nak jadi duduk di ladap dia bukan Nabi sendiri pun lagu tu lah dia ajar kepada umat dia gotu gotu go go kalau dia kita pergi baca dia adalah hadis Nabi dah. banding seolah-olah katanya huacai Nabi tu dia tak sif dia tak sif jadi umat dia mundo lalang, you tak say, you nak know, jadi umat dia semua ni maju, pergi ke depan, juhud, guna masa, rancang tenaga, otak kebolehan, kepandaya, you nak know, jadi, cerdik bijak, tu Nabi, dia nak lah like tu umat dia, you tak say, you know, dia nak umat dia, pasal ni kereh, tak roh, lemuh, mundur, tak pakar, tak ada pedoh, you tak know, say, ini nah, jadi panjir saya hurai ayat, ayat ni. Nah, walaupun baca ayat saat ni 47 sampai 50, tak ada baca makna lagi. Masa nak habis dah. Ni nak ayat katanya, Islam dia nak lagu tu. Allah Ta'ala pun yang nak jadi hamba-hamba dia semua seluruh dunia ni. Pakat maju. Maju dengan ke dunia A dan maju juga dengan akhirat. Bermaknanya, ambil agama menggunakan kedua-dua. Jangan peheh katanya, nak akhirat, mung kepada akhirat dengan tinggal dunia, tak boleh. Hak ni, pehemir yang salah. Siapa yang peheh katanya, kena tinggal dunia, tahuk dunia, kita tak sikir kepada dunia, nak kepada akhirat semata-mata. Wallahualam lah, saya peheh katanya, salah boleh dia orang yang mikir lah gitu. Tapi kita nak kepada dunia, jangan siapakah kita koktik dengan dunia, terlupa dengan kita terlupa akhirat kita ni tak kena. No. Ha tu dah. Nak no kepada dunia ni, masya-Allah sia malai. Jadi hamba kepada ni dunia. Seperti Nabi nabiwayat katanya, apa? Alimun bid-dunya jahilun bil-akhirah. Orang apabila Allah Taala takdir ha dunia ni tahu belakon tapi hak akhirat jahilon tak kerti sekarang habuk. tidur malam ni tak biasa bangun semaya tahjub Nabi Raya katanya jifatun billayin supongan menatai mabuh di waktu malam tidur kronk kronk kronk tak ada bangun-bangun subuh-subuh tak ada bangun, bangun. bangun. pas nak patenal lagi mana orang Islam kali sekiranya subuh tak bangun tak biasa tepuh semaya tahjub semaya sunat subuh tak biasa Masya Allah Himarun bin Nahar Jadi hemah di waktu sehari Hijau tak berhenti-henti Kita cuba kita gambar Kenapa tak? dengan setengah-setengah sangkum Yang kita tengok Jadi hamba kepada diri dia supong hemah Hemah-hemah Cuba kita gambar Tua ada kata Bok-bok Oh, Allah, Allah Begitu Tak lupa Siapa mampu hemah hijau Tak mampu tuat tu yang ada guna situ jalan ngongi-ngongi tu hema Masya Allah itu kita manusia jangan jadi super dengan hema super dengan menatam apa jaheha akhirat alam sumuh ha dunia la ilaha illallah lagi duduk mana lah? umat islam kalau sekiranya jadi supernya tu sebab tu kita sekali lagi dah kena upgrade hidup kita grade kita kena wujud tinggi update Bu jadi napa kita semasa bu dead dengan keadaan air orang de wak gapo go tu kita pakak-pakak maju belaka insya Allah, majulah kita dengan Islam maka majulah kita dengan semua setiap kala. Hak penting ni ibu ni duduk di quran. Duduk di quran siapa nak tolong hurai kepada kita nak bu jadi terbukanya akal fikiran kita cara hidup kita nak bu jadi kenal. No. Kalau baca semata-mata, minta maaf, enak. kalau baca semata-mata, baca makna, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca, baca. Saya dah berasa 3-4 hari habis kita baca. 3-4 hari ya, baca makna dia, serta dengan baca, baca, baca, baca, habis. Tapi isi yang kita naknya, bukan hanya, baca apa, baca makna dia sekadar arti tak. Tapi kita nak lebih dah lagi, daripada isi khuat. Itulah yang dinamakan, manhaj. Laksud yang nabi ngajar para sahabat pada zaman dulu bermula dengan beberapa ayat hak mudah-mudah je ya? nabi buat di arqam bin abi arqam buat halaqah buat sebab tu halaqah quran ni penting bukan mata mata baca tak? tapi hurai qayak so so so boleh orang tu basuh jiwa dia otak dia pemahaman dia boleh betul semula gapo hidup paham eh, tak tak kena no mai ye tabat banyak yang setengah-setengah orang Islam pahal tak penuh tapi duduk pasal yang tak penuh sampai mati waliazu billah nah eh? banyak lagi benda hendak raya tapi insyaallah kita gi dari ayat ke ayat ayat ke ayat mudah-mudahan Allah taala buka hidayah kita dengan al-Quran dan hadis nabi nya sallallahu alaihi ala nabina muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh